Betapa hatiku takkan pilu Telah kugur pahlawanku Betapa hatiku takkan sedih Tanah air yang dicinta Berumur 29 tahun Berdirinya sebuah negara Lambang Garuda dasarnya Pancasila Undang-undang Pa Klima bangsa Indonesia Banyak persatuan dan keamanan negara membentang mencengkeram satu 6 jam Satu malam Mati didukang Tak berguna Tak ada dalam peran Mahabharata Kebahkan di sejarah Putihnya Hanya di sejarah Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain bisa mengarahkan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Sukarno atau.